Um, Filipin asli guys Filipin nih, ini lakinya tuh kelihatan tuh titiknya sedikit ayam eh, Filipin ini mahal ini pak asli ini Filipin tiga nih guys 300.000 guys jago ini nah, pencampuran Filipin Birma ini laka, laka. Eh, enggak memang ini Filipin ini ya, enten, kah? Mana? iya hmm. Filipin ini nih. tuh wujh tajinya salon tadinya wujh mantep ini 300 aja 300 ini kalau mau nih satu hmm. yang terakhir saya gosok itu yang sebelah sana kah? Oh kayu di atas kayu oh kayunya sudah pak jam -jam panjang oh, itu kopinya jangan lupa mau kopi disunat dulu pak Lalu, face ini belum besar nih ya, kasiannya. Baru ngetas kan ini? Bunyinya. <tuh> yang itu. Hmm. Di kayu ini ya yang di kayu rubuh itu kan? Hah? Di rubuh-rubuh. Eh, dekat kayu itu kan? Hmm, di atasnya. Di atas kesana, Kak? Nah, di di sana, ke sana kah atas ke sini? Ya, sana atau ke sana. kayu tua Iya, di situnya. Oh, atas ke sananya. Ini udah lepek banyak betul. Ini aja udah nih. Belum 3 menit bagian ciratannya, ke nah ini ibunya ini. Hmm? Yeah. Yeah. mendapat ini kalau ini mau dapet ini apa mau dapet ibunya nih kenapa ini di bawah pak Hah? di sini nggak kepake kan mau bawa lagi nanti ngomonglah hey. guys jangan lupa partisipasinya likes gratis kok subscribe-nya gratis juga ini likes and subscribe <laughs> mantap